Anak-anak uh, kecil yang datang ke masjid. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kecil yang datang ke masjid. Apakah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anak-anak kecil itu memasuki masjid atau tidak? Atau dahulu mereka dilarang untuk memasuki masjid? Mana sunnah? Apa sunnahnya? Mana mengele olad maka di sini sunnahnya adalah kita tidak boleh melarang mereka memasuki masjid. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh membiarkan mereka bermain-main di masjid kemudian mengangkat suara mereka. Ya. ketika kita melihat anak-anak kecil semangat datang masjid, ya kita, kita senang. Tushajjau. Kita justru malah menyemangati mereka untuk menghadiri masjid. Tukul masya Allah. Ya, kita puji dia. Nah. Ya. Jangan pernah kita menggabungkan antara dua anak kecil dalam satu soft, ya, atau dalam satu perkumpulan. Harusnya kita berusaha untuk memecahkan mereka, satu di kanan yang satu di kiri. Abu misalnya, tidak tidak maka sikap orang tua yang benar dan bijak ketika mengajak anaknya ke masjid, jangan membiarkan mereka bermain, menjadikan mereka di samping orang tuanya. Ayna sigar, ayna man kata beliau mana anak-anak uh, antum? Di mana mereka? Maka berarti di sini ada sebuah problem. Naam, fi muskilah kita ya. Kata beliau, apabila kita tidak membiasakan diri mengajak anak-anak kita untuk menghadiri masjid, memasuki masjid, maka di sini sebetulnya ya pusat permasalahannya ini ada pada diri kita. Ya, ada seorang ayah bertanya. Ya dia mengatakan bahwa masalahnya anak-anakku, anak-anak dia, ya suka bermain gadget. Hal Maka kita bertanya kembali, apakah antum sebagai ayahnya juga suka bermain-main di HP? Kalau seandainya jawabannya iya, itu anta Berarti di sini faktor penyebab utama anak-anak kita juga suka main HP. Itu anta yang jelas, kalau seandainya kita sebagai seorang ayah tidak suka bermain-main di HP, maka tentunya anak kita tidak akan mengikuti. Ya. Apabila di antara kebiasaan kita adalah membaca dan membuka Al-Quran, maka pasti anak-anak kita juga akan suka membuka dan membaca Al-Quran. Nah.